Baik, selamat sore para sahabat channel dimanapun Anda berada. Jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Izinkan saya menyapa saudara sekalian. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hom swastiastu. Salam kebajikan. Salam budaya Toraja. Izinkan juga saya menyapa rekan sekalian dalam konteks bahasa Toraja. Nah, kuwa dipuduk dipudukku na detek eh, lengko darat di lelaku Aparendeh na indekasita memalik ulendui youtube Kukwa, apa kukwa Mekatabe enak Laku tinga yona Rokko karara na Angga na teme tosi Pobayawayuna te tongkonan To po sarong-sarong na Te isongan pak kalanduan Tongkonan tungka Sangat na Kukwa duka kukwa Mekatabe enak Rokko Suling Kararaana, pantarana karena pandegago, pangoluan nata adung kaisanan di Gnte temeito ummama i kada to umpetindo i bisa to dolo di poto dolo to mana orang undasi i kada to pandi rumah bisa rana to dolo taya mo kada mangka di seran sarong, maipun di toke ebaka baka tongkonan layuk, da songan Pak Kalandoan, kuwa duka kuwa, makalima ana enak a roko suling Kararaana. Bantaranak na selengsirenden, pangloloan na do tilaingik, teme tolangan di pekutanai, tuendek di apa elei, tolangan di tumpu materanya di kalapetampang apelalana, dinanya mekutan na londong, musik tanda songan, keden nyaman ikna, teme tosi salah salah tindo, tosi lenda lenda pangimpi, anna parokpoi yakada, anna sulih ya tau tibalik sanggindok sangambek sidon dukadadian tamatongkonan layuk. Kukwa Duka Pak Kukwa mereka abis enak Rokko Sulengkararaakna Temui Tuh tosi Tui petoko na lembang Tuh si ingkok pebosena di Panglion Dijentik temui Tau ureng talangkamban Tau undangan dibula mak apa-apa to maka perintah Tungkasangan Kesempatan kali ini Saya Mengikuti Rekan saya Dari Universitas Kristen Indonesia Toraja saat ini rekan saya ini mengambil jurusan studi fakultas teologi dan rekan saya ini bernama saudari Dea Oktaviani yang kemudian mengambil uh, jurusan teologi dan saat ini melangsungkan skripsinya dengan melakukan penelitian sehubungan dengan Mak Dondi. Nah, kita akan berbicara dengan masyarakat di tempat ini khususnya di Lembang Pali. Di sini tempatnya adalah Lembang Pali, Kecamatan Bituang dan tongkonan ini adalah tongko disebut sebagai tongkonan Kawangin. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa tongkonan ini disebut sebagai tongkonan Kawangin. Nah, saya bersama rekan saya dari Fakultas Geologi Saudari Dea Oktaviani Yang juga melakukan penelitian sehubungan dengan Dondi Kami akan bersama-sama berkomunikasi dengan masyarakat di tempat ini Untuk mencari tahu sebenarnya Dondi ini bagaimana Menurut beberapa uh, orang yang mengatakan Katanya Dondi ini adalah syair atau madaduka Yang diungkapkan oleh masyarakat kepada si mati Nah syair atau madaduka yang diungkapkan oleh masyarakat ini berbagai macam versi nah ada versi dari pengalah dan juga salah satunya adalah ada versi di tempat ini di mana yang saya maksud bahwa di lembang pali ini nah Versi tersebut ini yang kita akan cari tahu sebenarnya syair duka yang diungkapkan melalui yang disebut sebagai Dodi. Ini seperti apa katanya bahwa syairnya ini mirip seperti sebuah pantun, atau dalam bahasa Toraja disebut sebagai "londe". Namun, jika kita berbicara tentang londe, agak sedikit berbeda karena... Dondi ini Syairnya itu seperti dinyanyikan Dan sedangkan londe itu hanya Sebatas diucapkan Nah Kita akan jauh lebih dalam Berkomunikasi dengan masyarakat Di tempat ini sehubungan dengan Hal itu, sehubungan dengan Dondi Karena pada dasarnya Kita ingin mencari Tahu juga bahwa Sebenarnya berapa kerbau yang harus dipotong Sehingga Ritual ritual dondi ini mak dondi ini ritual mak dondi ini bisa dilakukan karena ada beberapa orang yang mengatakan bahwa katanya harus, mem, harus memotong minimal dua ekor kerbau sehingga dondi atau syair madaduka ini bisa dinyanyikan kepada si mati dan ada juga tingkatan-tingkatan jika uh, kerbau yang dikurbankan delapan ekor Nah, kerbau yang dikorbankan 12 ekor, kerbau yang dikorbankan 24 ekor juga mempunyai perbedaan. Sehingga kita akan mencari tahu kepada masyarakat di tempat ini untuk mencari tahu sebenarnya dondi ini bagaimana. Oke, jadi teman-teman, sahabat channel dimanapun Anda berada, tetap standby Dan satu lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kegiatannya nanti berlangsung pada malam hari sehingga kemungkinan besar proses pencahayaan dari kamera tidak terlalu terang sehingga kemungkinan besar yang bisa kita petik dari dalamnya adalah syair-syairnya saja jadi mohon maaf sekali lagi para sahabat dimanapun anda berada maktabe nak lakuk kita nasang anggantan tiroi te video denupana Menda di Pak Tuladanan laku kita masalah nasang Lagi ragat kita to ngura Para lulu apa ya te? Sial para lulu ta peladaik Te susin nate te, si tete nate jona Mak Dondi <tik> Uh-huh. <laughs>